halo lur kembali lagi bersama gua si Jarco di sini gue akan lanjutin lagi game ini For Speed Underground 2. Nah dan kali ini gua akan coba uh, untuk ya jadi eh ya, bukan untuk jadi <guluh> gua akan ikutin balapan URL gitu ya. Oke kita langsung kasih tanda ya mapnya gitu ya biar gak pusing nyari jalan yang deket gitu. Soalnya gue lupa lur. <guluh> Hmm, kenapa gua ikutan balap URL gitu ya Karena ya masa sih mobil yang udah ngacing gini gak ikutan kontes sama sekali gitu Damn. Jadi let's go Gaskun jangan banyak ngawadul gitu ya Kalian tinggal lihat aja seperti apa seorang pro player bermain di lintasan URL gitu <laughs> Dan ini dia lur di depan kayaknya udah mau nyampe ya dan pertama-tama uh, di sini gua akan ambil dulu uangnya gitu ya kan, ambil dulu uang. Dan di sini juga ada uang ya, lur. Nah ginilah ya mata duitan. Nah di tempat yang nyempil juga kelihatan gitu. <laughs> Oke, okay. nah ini dia kita masuk langsung di uh, apa ini namanya URL Astagfirullah lupaan baby speedway lupa lupa eh apa sering lupa gitu oh, jalan dia lurus oke okay, siap merenang <laughs> itu cerita nama tuh nggak sih lur <laughs> wah dan ini dia banyak pembalap pembalap yang uh, pro player gitu ya kan tapi nggak sepro player gua gitu. <laughs> oke okay. hmm, ini agak macet sih ya karena ini dipaksain banget gitu ya. Dan kayaknya di depan ini mobil sama ya, kayak seperti kita di Tunisian 240 XX dan di samping dua ini, di samping kiri dua ini adalah mobil apa sih itu ya? Mobil, oh mobil Hyundai kayaknya. Hyundai. Aduh, kok mahal, Fire kok mabal gitu, gitu ya kan? ada masalah asal kita bisa memenangkan uh, balapan ini gitu ya kan url di nos-nos aja ya biar kita uh, tinggalin mereka-mereka di belakang gitu ya kan biasa top eh top player ya top player problem ah. ih ngomong berikutan badah Hai, yes. ini sini lapnya cuman empat lap ya, dan kita baru dua lap gitu ya mungkin dua lap, terus satu lap lah. Hai, hmm. hai, uhuh. <laughs> dan mereka ketinggalan lur ya bisa dilihat di minimap ya mereka ketinggalan di belakang jauh sangat amat-amat jauh gitu Wow Ih, eh, kok gak di apa Hai itu teh nama nanya teh Tadi tadi kan cek muncet bahasa Sunda mah <tuh> Hmm. tenang di sini kita punya rem gitu gak bakalan apa gak bakalan tekor gitu ya kan bislap oke okay. uh uh uhuh. loncat lagi oke okay. <tuh> Awas, dan kayaknya ya, kayaknya gua setelah ini akan apa ya? Gak tahulah ya, kita lihat aja nanti. <tuh> yes, kita menang, Lur. Dengan uh, apa itu namanya? Catatan waktu ya, dua jam, dua jam eh, itu dua menit sih, dua menit kayaknya. Cepet betul ya? Iya, ya iya, gak ngerti iya. Dengar, ti rakel sih. Ya, ya, ya, yang penting itulah ya, si rachel, rachel rakel hell. rachel rachel rachel rachel Raquel. c itu kalau inggris kan pakai e eh, c itu kayak eh apa sih iya gimana ngomongnya sih oi dan kayaknya gua akan uh, pergi lagi untuk URL gitu ya kan. please ini dengan pembalap pembalap yang berbeda gitu ya kan. Oke, okay, di sini gua uh, <tuh> maju lagi. Pantang mundur. Oke, okay, pantang. Aduh, layan nunggu apa itu tuh kan? Saya masih dulu, kan? Kalau itu mah, sih, awas lecet eh. ya. Tahu dong, tobruk, tobruk itu ini hidungnya. Tahu, ganas, ganas, ganas. Aduh, sudah mah, ganasnya. Buah ganas nanas gitu. Awas satu. Buru ayo tadi ya ibu buru. Ayuna lemot pisan. Hihi. Hihi. Nih. Eh, mau bisa dong. Mau bisa mana? Mau bisa ngiap pro player gitu ya kan. awas eh mana si hidung mana si hidung si hidung yang terlalu berbahaya ya lur ya di sini si hidung si hitam gitu tuh kan ada lagi si hitam hitam hitam nabrak brak gak jelas dek kan, dia mainnya garapih gitu ya kan? Unjuk bahasa Sunda mana ya, non sih teteh? Astaglo, tuh aing lupanya, hilap, lain ngerasa non sih. Ih, naon? <hesitation> Aeng ker mikir lu, ri, sari, sari, sari. Aeng mikir naon sih? Lelenangar, nyupiran kos tu bener gitu deh. Oi, <tuk> <tuk> woi lu, komen, komen, naon sih? Aeng gosek dendong buk, naon sih? kamu mau kiyowo malain, lain bro lain kiyowo lain <laughs> kiyowo mah itu bahasa baru dakwee dia kiyowo ah! ayah jadi sky high <laughs> sky high Si hitam berusaha mengejar dan di sini gua akan pepet-pepetin terus lah ya agar dia gak bisa nyalip gua hujan lagi duh ayo ayo ayo setelah lagi nih Nas cuman sedikit Awas hui ah. eh. ya kan duh, Ah, si hitam nyalin woi tungguin woi jangan sampai kau yang menang gitu gimana ini ke player kalah sama si Item doang? Hai, si enggak ada apa-apanya, Lur. Hai, uh, ayo dong! Ayo dong! Ayo, DC DC, kamu bisa! Man. kita berhasil lagi menyalip si hitam, gitu kan? Dan di depan pun garis finish. Dan siapakah yang pemenangnya? Iya, <tuh> <tuh> ternyata si DC lagi yang menang, Amir ya. Pro player sih dilawan gitu. Okay. Catatan waktu 4 menit uang 1100 Oke okay, lumayan lah ya buat tambah-tambah eh tambah, uh, apa buat tambah-tambah Iya tambah-tambah tambah-tambah yeah, doang Oke okay, pesan dari sirasa lagi now inventory in the Eh uh, jadi maksudnya itu apa sih ya kayak ada apa <coughs> mobil baru di Carlos gitu ya oke okay nah di sini kayaknya gua uh, ke body kit dulu ya kita cari tahu apakah ada yang baru gitu ya kan di body shop awas iya ini dia kita akan cari dulu apakah ada yang baru gitu ya kan di dalam body shop ini dan kita lihat ternyata enggak ada luar ya masih belum ada gitu masih belum ada yang baru Nah seperti itulah seorang player bermain di lintasan url nah, bagaimana keren kan dan sepertinya video kali ini gua cukupkan dulu sampai di sini lah ya karena di sini mulai ada pengacau gitu, wuih wuih gitu. Dan untuk kelanjutannya silahkan tunggu dan antosan gitu ya. Oke luraturmuun tos nonton dan jangan lupa tetap jaga 3s, salat, sholawat dan selalu jaga kesehatan. Bye bye.